Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai malam kalian. Saat ini, pemimpin kami menyuguhkan info-info menarik dan postnya kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Di kabar pertama, kita awali dengan tentunya postingannya Ayah Kejora. Di laman akun Instagram Ayah Kejora, 7 jam yang lalu, para sahabat, ya tepatnya siang tadi mengunggah foto bareng Mamah Kejora dengan istri tercinta, Masya Allah Terlihat keduanya tersenyum bahagia. Alhamdulillah ya. Lesler tentunya selalu membuat kita bangga Keluarganya pun selalu membuat kita bahagia dan bangga Terutama tentunya kedua orang tua Lesti yang begitu sabar Ini juga persahabatnya selalu mencontohkan tentang kesabaran Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terus untuk mama dan ayah Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang ditulis oleh Ayah Kejora. Hiling hilaah katanya tuh healing dulu katanya Masya Allah. Hingga langsung mendapat komentar dari Bunda Lesti Kejora. Bunda Lesti mengatakan, sehat Bapak Mama sayangnya Teteh. Masya Allah sayangnya Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu sehat. Doa terbaik juga selalu kita berikan untuk keluarga besar Leslar. Kemudian bersahabat kita lihat juga selanjutnya diunggah nih guys-nya Bunda Afib Salamah persahabatnya istri dari Abi Ramzi Yang tentunya memposting video Lesti dan Bilar Ini pertanyaan bagaimana pendapatmu tentang soundtrack film Bismillah Nikunikahi Suamimu mengenai filmnya Syifa Haju dan Rizki Nazar Ini pendapat Lesti dan Rizki Bilar bersahabat ya Ternyata soundtrack film tersebut itu... Itu penyanyinya adalah Kak Asila. Ini luar biasa banget, tersahabat. Ternyata Kak Asila Maisa tentunya menjadi soundtrack lagunya di film "Bismillah, kunikahi Suamimu". Ini keren banget. Mudah-mudahan, tersahabat selalu tentunya memberikan karya terbaru, karya terbaik untuk Bunda Lesti. Kita yakin. Idola kesayangan kita akan bangkit kembali Kemudian kita lihat juga selanjutnya Ada cirukan juga untuk keluarga Konoha Makin keren dan makin kece banget ya Papa Bi Setelan outfitnya pun Aduh Masya Allah Luar biasa hingga mendapatkan komentar Dan tentunya tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Rizky Al-Fatih FC mengatakan, Masya Allah, Bapak Bilar, katanya itu. Wow, Masya Allah banget tersahabat. Mudah-mudahan Bapak B juga selalu sehat, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita yakin banget bahwa idola kesayangan kita akan terus memberikan kebahagiaan, akan terus selalu memberikan tentunya kejutan mengenai tentunya karya, mengenai bisnis, mengenai apapun itu. Kita yakin idol kesehatan kita akan bangkit kembali Selanjutnya, kita lihat juga ada cedukan vitamin yang sangat membahagiakan Kali ini terlihat BBL bersahabatnya sama papapnya ini lagi rebutan setir mobil Ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak bahagia Apalagi apa Fatih dengan aksi lucunya Aduh masya Allah banget persahabat. Pastikan ini pun juga kembali oleh akun Rizky Al-Fatih FC Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Masya Allah Bang Fatih nggak dibolehin menyetir mobil sama Abang Fatih Katanya tuh, <laughs> Ini cute banget Ada juga tentunya tanggapan dari Safi Terirnani Masya Allah Abang Fatih rebutan sama Papa mau nyetir mobil ya Nah katanya tuh lucu banget ya Ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Aksi lucunya BBL dan Papa Bilar Masya Allah Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Dari Lesnar Family Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh